Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Vitamin bahagia Alhamdulillah Persahabat kita dapatkan dari Bunda Lesti Gejora Yang menunggu postingan dari idola kesengan kita Satu ini persahabat ya akhirnya Bunda Lesti pun mengunggah foto cute di Swiss di laman akun Instagram pribadi miliknya Wow, cantik banget nih persahabat ya Stylist dari Bunda Lesti Kejora, Masya Allah Ini baru saja diposting di laman akun Instagram pribadinya Dan tentu persahabat ya, gercep Dr. Siska, Ini pertama kali yang tentunya menanggapi di postingan Bunda Lesti Kejora kali ini Dr. Siska mengatakan Lauter Brunen, katanya tuh Wow ini sih luar biasa banget ya Gercep Dr. Siska memberikan tanggapan persahabat ya untuk postingan terbarunya Bunda Lesti Kejora dan kita lihat di persahabat tanggapan lain dari para sahabat dari Lesti Bilar Jarni mengatakan ini pasti mimin yang upload ya katanya tuh wow kira-kira Papa Bilar bukan ya yang upload foto cantik Bunda Lesti bisa jadi sih kita doakan saja mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Kemudian persahabat disimak juga diunggahan terbarunya A.A. Beni Muliana Sofian satu jam yang lalu memposting sebuah tentunya postingan kalimat di gas pribadi miliknya kalimatnya anak rantau pasti tahu banget lah rasanya kangen sama orang tua biasanya gua kalau lagi kangen sama orang-orang yang gua sayang selalu dengerin lagu ini tuh rekomendasi dari Aa Beni ya untuk anak rantau yang kangen sama orang tuanya Kalian harus mendengarkan lagu tentang Rindu dari miliknya Fkirza Ini rekomendasi dari AAB ini. Kita simak juga persahabat Di unggahan selanjutnya Di IGSNya lintar Satu jam yang lalu memposting Sebuah video persahabatnya berada di dalam mobil Dan sedang di perjalanan Kita penasaran juga nih persahabat Kepada tim Lesnar Entertainment Apa mungkin otw pulang ke Jakarta Apapun persahabat ya, yang dilakukan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan kelancaran. Kita selalu support dan doakan yang terbaik. Berikutnya, kita simak juga di unggahan igasnya Kak Frau Lila. Ini menanggapi postingan foto cute dan romantis seorang Lesti dan Rizky Bilar nih. Kita salvo dengan sebuah kalimat yang dituliskan, Gua pas moto ngakak pas lihat hasilnya lebih ngakak lagi kata Kak Frawlila langsung yang menanggapi postingan foto bunda Lesti dan papa Bilar padahal foto ini Kak Frawlila langsung yang tentunya memotret sahabat ya bikin ngakak memang idola kesayangan kita selalu ada aja kelakuan yang bikin happy mudah-mudahan sahabat ya kita selalu mendapatkan kebahagiaan kejutan baik setiap harinya dari idola kita pastinya Lesti Pilar akan selalu menyuguhkan kejutan-kejutan spesial apalagi tim Leslan Entertainment yang akan selalu memberikan vitamin bahagia lewat channel YouTube Leslan Entertainment dan YouTube Rizky Pilar. dan selanjutnya para sahabat kita juga simak di terbarunya terbarunya Technovi baru saja Technovi ini mengunggah sebuah postingan saat ini sedang berada di suatu cafe para sahabat ya ini ada... Kofi, wow, lagi ngopi bareng Sepertinya persahabatnya, kita juga simak Di unggahan lintar terbaru Betul sekali, sepertinya Lagi mampir nih persahabatnya beristirahat Doakan selalu yang terbaik Untuk tim Leslar Entertainment Dan keluarga besar Leslar